Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyo. Ingin menjelaskan mengenai hipovolemia pada pasien diare. Apakah itu hipovolemia? Hipovolemia merupakan penurunan volume cairan intravaskuler, intertisial, dan intraseluler. Apakah itu diare? Diare adalah suatu kondisi seseorang bab Atau yang disebut buang air besar Dengan konsentrasi lembek atau cair Dan juga berupa air saja dengan frekuensinya lebih sering Penyebab dari hip hipovolemia adalah Yang pertama kehilangan cairan aktif Yang kedua kegagalan mekanisme regulasi Yang ketiga peningkatan permeabilitas kapiler Yang keempat kekurangan inteks cairan yang kelima evaporasi. Patofisiologi faktor utama terjadinya diare yaitu faktor infeksi. Proses ini diawali dengan adanya mikroorganisme atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Adapun tanda dan gejala hipovolemia yaitu Frekuensi nadi meningkat, nadi terasa lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, dampak hipovolemia. Dengan terjadinya diare yang yang berat dan tidak segera diobati, biasanya dapat menyebabkan meninggal bukan karena infeksi, tetapi karena kehilangan cairan dan elektrolit yang sangat banyak, misalnya, sodium, potasium kalium basah dari buang air besarnya penjagaan hipovolemia pada diare pada kasus diare penanganan berfokus pada penyebab mengganti kehilangan cairan dan elektrolit merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya hipovolemia. hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dengan melalui oral dengan seperti pedialit atau oralit atau terapi perenteral penata laksanaan hipovolemia pada diare aspek paling penting dalam pengertian cairan dan elektrolit adalah menjaga hidrasi yang adekuat dan keseimbangan elektrolit selama episode akut ini dilakukan dengan hidrasi oral yang harus dilakukan pada semua pasien kecuali tidak dapat minum atau diare dapat membahayakan jiwa yang memerlukan hidrasi intravena